Melihat pertempuran besar seperti itu, hati Ye Chen terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelum pengepungan berkali-kali itu tidak ada bahaya, tetapi Kong Chao dan Tiga ada yang rilem yang sebenarnya bergerak pada saat yang bersamaan. Meskipun jumlah alam primordial individu besar, mereka tidak menakutkan. Apa yang sebenarnya dia takuti adalah Kong Chao dan Tiga alam matahari sejati. Tru Yang Rilem tidak sebanding dengan Human Yuan Rilem. Semua dantian Truki telah ditempa dan menjadi kekuatan roh. Juga benar bahwa karena kekuatan roh mereka memiliki kualifikasi artefak spiritual gerakan kekaisaran. Segera setelah artefak spiritual keluar, kemungkinan besar akan ditekan di tempat. Zeng. Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao, lalu Tru menanamkannya, memotongnya dengan pedang ke langit, dan membelah Net yang akan jatuh. Mulut besar. Mengaum. Saat raungan binatang itu terdengar, Ape of Bisfury melompati kebenaran yang mendalam, dan dia melompat keluar dari Skynet. Kemana mau pergi? Jiang yang adalah yang pertama bergerak, dan segel kuno yang tergantung di kepalanya terbang keluar, mengambang di udara, mekar dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang kuat. Muncul tiba-tiba. Meskipun Jiang yang masih jauh dari membangkitkan kekuatan penuh dari segel kuno, Ye Chen masih langsung dihancurkan. Weng! Zuo Qiuming juga bergerak, sinar cermin roh dari cahaya yang tergantung di kepalanya berkembang, sikap yang mengesankan hanya lebih kuat dari segel kunu jiangyang, Ye Chen juga tanpa memegang tumitnya, dia terhuyung-huyung oleh cermin roh, dan kemudian artefak spiritual Kong Chao Tung Tembaga, yang juga mekar dengan kecemerlangan, menekan Ye Chen untuk meludahkan darah di tempat. Mati! Melihat bahwa Ye Chen dikendalikan oleh tiga artefak spiritual, yang Wei bergerak dan melambaikan telapak tangan. uh Ye Chen direkrut dan memuntahkan darah di tempat! Ah! Ye Chen mengaum? Darah di dalam tubuh mengalir dengan cepat, terbakar seperti api. Buka untukku. Ye Chen meraung lagi dan ditekan dengan kuat oleh tiga artefak spiritual, yang tampaknya merangsang potensinya di dalam tubuh. Dan Haid tiba-tiba bergegas keluar dan melepaskan diri. Keluar. Anak ini, mampu melepaskan diri dari penindasan tiga artefak spiritual, yang mengejutkan Kong Chao dan yang lainnya. Hanya di lingkungan kondensasi Qi, apakah dia monster? Anak ini tidak bisa dibiarkan. Ketiganya sepertinya melihat bakat menakutkan Ye Chen. Hanya saja lingkungan kondensasi Qi sangat menakutkan. Kalau sudah besar, tidak apa-apa. Mereka tidak ingin meninggalkan musuh seperti itu untuk diri mereka sendiri di masa depan. Hidup atau mati, Kong Chao memberi perintah, yang pertama untuk dibunuh, dan segel tangan yang bagus datang ke Kang Long Ye Chen menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk bertarung dengan kekuatan, dan menyesal dengan Kong Chao. Bang Kedua telapak tangan saling berhadapan, dan mereka terbagi rata. Orang-orang yang hadir terkejut lagi. Zeng Dalam retret, Zuo Qiuming menusuk Changhong dengan pedang, dan kekuatan yang luar biasa tak tertandingi. Ye Chen bereaksi sangat cepat, menginjak langkah misterius bayangan kecepatan seribu ilusi, dan menghindari pedang mengejutkan Zuo Qiuming dengan berbahaya dan berbahaya, tetapi generasi yang lebih muda dihancurkan oleh Kong Cao Lingtian sebuah parit yang dalam dipotong dengan satu pisau. Setelah ketiga orang itu, serangan dari segala arah juga menyusul. Bayangan tinju, telapak tangan, energi pedang, bilah pedang, menyembunyikan langit dan menutupi bumi datang, dan langsung menenggelamkan Ye Chen. SUSUNAN PEDANG TIANGANG Ye Chen dengan dingin mendengus, dia mengayunkan pedang Cixiao sangat dekat untuk memadatkan susunan pedang tiangang. Hanya saja meskipun kekuatan pertahanan barisan pedang tiangang kuat, Ye Chen belum mempraktikkannya secara ekstrim. Selain itu, ada terlalu banyak orang yang menyerang ke segala arah, dan berbagai basis kultivasi tidak lemah, sehingga susunan pedangnya dilanggar segera setelah terbentuk. Uh! Uh! Tiba-tiba, bayangan pedang terbang, meninggalkan satu demi satu darah di tubuhnya. Meridian kerangkanya pecah. Nenekmu! Ye Chen sangat marah, dengan cambuk besi di tangan kirinya dan Chi Xiao di tangan kanannya, terlepas dari luka di tubuhnya, dan membunuhnya ke arah Yang Wei, karena hanya arah Yang Wei yang paling kuat di dunia. Empat arah, lemah. Melihat pembunuhan Ye Chen, Yang Wei sekali lagi membengkokkan busur dan menempatkan anak panah, dan Suan Kue Chasing Wind Win Aro kembali menunjukkan kekuatan yang membelah. uh Ye Chen tidak menghindar sedikit pun, membiarkan panah panjang menembus tubuhnya, dan dia juga menghantam tubuh Yang Wei dengan cambuk. Ah! Ceritan tiba-tiba terdengar, dan cambuk besi tidak mengecewakan Ye Chen, tetapi Yang Wei, yang telah melangkah ke kondisi matahari yang sebenarnya hancur, dan Kikiao yang hancur berdarah, pikirannya berdengung. Pada saat mata Yang Wei menghitam, Ye Chen menginjaknya dan melompat keluar. Weng! Tiba-tiba, tembakan kejutan datang dari belakang, itu adalah artefak spiritual Zuo Kyu yang ditembakkan. Ye Chen dipukul lagi, cahaya yang mengejutkan menembus dadanya dari punggungnya, dan lubang darah tiba-tiba muncul, dan serangan di belakangnya segera datang, Ye Chen yang belum menstabilkan sosoknya. Tersingkir di tempat. Tangkap dia! Jiang yang bergegas maju, segel harta karun tergantung di kepalanya berdengung, dan pedang pembunuh di tangannya bergetar, cukup dalam posisi untuk menjatuhkan Ye Chen. Ye Chen bangkit, melihat ke belakang tiba-tiba, dan teknik rahasia dari gelombang suara murka langit naga gila ditampilkan seketika. Mengaum! Gelombang suara yang megah dengan raungan naga yang dalam langsung teringat, dan Jiang Yang, yang pertama menanggung beban, mencatat dengan kuat. Itu adalah kultivasi mataharinya yang sebenarnya dasar, tertegun dengan mengaum tanpa persiapan. Ingin lari, Kong Chao Ling jatuh ke langit, menebas dengan telapak tangan. Kang Long! Kang Long! Ye Chen menjadi gila dan memainkan dua Kang Long satu demi satu. Bayangan naga emas melesat ke langit, membuat Kong Chao benar-benar balas mendengus. Dan pada saat yang singkat ini, Zhuo Qiuming terbunuh dan sebuah pedang menghantamnya, dan selokan darah yang dalam terpotong di depan dada Ye Chen. Jika bukan karena tubuh berdaging Ye Chen menjadi kuat, itu saja. Pedang itu cukup untuk membelahnya menjadi dua. Keluar! Teriak Ye Chen, dan yang menunjukkan bahwa kekuatan yang luar biasa tidak tertandingi, dan dia langsung menusuk bahu Zuo Qiuming. Terhuyung ke belakang, seseorang di sisi miring menembak, dan pedang menusuk, Ye Chen segera menembak, menggenggam pedang panjang di tangannya, dan kemudian membalikkan disiplin dengan telapak tangan. Berbalik dan lari! Tinggal! Di wajahnya, seorang murid dalam dari lapisan kedelapan alam dasar menyerang. Kamu juga layak, Ye Chen dengan dingin mendengus, mencambuk, menamparnya di tanah, membalik pedang dan memuntahkan darah. Mundur, selama waktu itu dia dipotong dengan pedang di punggungnya. Mengabaikan lukanya, Ye Chen tidak berani tinggal sama sekali, Ben Lei membuka jalan dengan telapak tangannya, dan kemarahan langit naga gila berlanjut, dan tubuhnya terluka parah lagi. Dia memuntahkan darah kembali dari murid batin dengan telapak tangan. Sejauh ini, dia benar-benar keluar dari pengepungan. Hentikan dia. Kong Chao, Zhuo Qiuming dan Jiang yang dengan dingin berteriak, tetapi sudah terlambat, karena Ye Chen telah melarikan diri sejauh sepuluh kaki dengan pelarian misterius Su Ying Huan." Mengejar. Di belakangnya, kerumunan besar yang megah mengejar dan membunuhnya. Di depan, Ye Chen tidak berani tinggal sama sekali. Gerak kaki misterius dari bayangan cepat dari ribuan ilusi ditampilkan secara ekstrim. Di belakangnya adalah serangkaian bayangan berwarna darah. Dia tidak ingin dikepung lagi, kalau tidak dia tidak akan mendapat kesempatan lain untuk melarikan diri. Bang. Lama-lama. Hutan tandus di malam hari sangat tidak stabil, disertai suara gemuruh sepanjang jalan. Pertempuran ini berlangsung dari tengah malam hingga fajar, dan dari fajar hingga malam tiba. Ye Chen menyeret tubuhnya dan hampir terjebak beberapa kali, tetapi dia terbunuh dengan harga yang tragis. Keluar! Mengapa mereka bisa menangkap gerakan dengan sangat tepat? Ye Chen batuk darah di mulutnya, sambil memikirkannya, sepertinya memikirkan akar penyebabnya. Sambil mempercepat langkahnya, Ye Chen memeriksa tubuhnya lagi. Benar saja, dia menemukan jimat ajaib di kaki belakangnya, dan jimat ajaib itu masih bersinar dengan cahaya redup saat ini. Mengejar jimat pelacakan, Ye Chen menyipitkan matanya. Tidak heran bisa menemukan posisi saya dengan sangat akurat tadi malam. Tak heran jika tiga alam matahari sejati akan muncul bersamaan. Semuanya karena pelacakan-pelacakan ini. Jimat. Plot yang bagus melawan. Ye Chen dengan dingin tersenyum, melambai dan merobek tracking talisman. Di malam hari, Ye Chen bersembunyi di lubang yang telah dia gali sebelumnya. Sembilan kematiannya dan masih hidup melarikan diri dari kejaran Zuo Qiuming dan yang lainnya, karena tanpa jimat pelacakan, Zuo Qiuming dan yang lainnya hampir tidak dapat menemukan jejak Ye Chen untuk sementara waktu, salahkan itu. Hutan tandus terlalu besar, dan tidak mudah menemukan seseorang. Ye Chen telah duduk bersila di tanah. Meskipun dia melarikan diri, tangannya berat, tubuhnya berlumuran darah dan tulang, dan dia memiliki banyak bekas luka. Aku akan menunggu kalian semua. Dengan suara dingin, Ye Chen menelan tiga returning profound pills dan kemudian menjalankan teknik rahasia penyempurnaan tubuh liar garis bawah garis bawah garis bawah Saat ini, pintu keluar hutan tandus penuh dengan siluet, tidak hanya Xie Yun dan kelompok murid yang baru saja masuk dari sekte luar, tetapi juga banyak murid dari sekte dalam. Mereka kebanyakan memikirkannya, lihat kehormatan Ye Chen dan ingin melihat apakah disiplin magang yang mengganggu sekte luar ke surga dan bumi terbalik seperti apa. Selain disiplin, ada banyak tetua sekte dalam yang berdiri di awan, termasuk master puncak Tian Xuan Dao Xuan daois master puncak pedang kekaisaran Feng Wuhen dan master puncak wanita Geok Chu Suaner. Murid luar yang diuji oleh hutan liar pada dasarnya telah keluar, mengapa saya belum melihat yang disebut Ye Chen? Di tengah kerumunan, murid batin bertanya dengan curiga. Sepertinya dia hilang. Aku khawatir dia tidak bisa keluar. Seseorang berkata, kata-kata itu penuh dengan makna yang dalam. Dibandingkan dengan murid-murid ini, wajah Xie Yun dan Xiong Er sangat jelek. Mereka tahu betul musuh seperti apa yang dihadapi Ye Chen di hutan sepi. Bisakah mereka memasuki sekte dalam? Belum lagi, apakah dia bisa kembali hidup masih belum diketahui? Kakak Suan, apakah kamu tulus padaku? Ye Chen tidak keluar setelah sekian lama, dan Chu Suaner tidak bisa duduk diam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Daok Xuan Daois, berkata dengan marah, lihatlah dirimu yang telah memilih beberapa orang, kamu memilih Kong Chao dan mereka, bisakah Ye Chen lulus ujian? Saudari junior, Anda telah menganiaya saya. Xuan Taois buru-buru meneriakkan ketidakadilan. Saya bisa bersaksi tentang ini. Elder gemuk tersenyum di samping Daok Xuan Daois. Agar tidak kehilangan keadilan, murid batin yang dikirim ke hutan tandus diputuskan dengan undian. Kong Chao dan yang lainnya bisa terpilih. Itu kebetulan juga. Chu Suaner memelototi Dao Suan orang-orang yang mendapat lotere semuanya adalah musuh Ye Chen. Tidak mungkin, siapa yang membuat disiplinmu begitu buruk? Taois Dao Xuan menggosok alisnya tanpa daya, saudari junior tidak melupakan kontes sekte luar beberapa hari yang lalu, Anda semua murid yang ditemui adalah siapa, karakter ini. Jangan katakan apa-apa, dia adalah anak sial. Chu Suaner tidak bisa membantu tetapi menepuk dahinya. Garis Bawah. Di tengah malam, Ye Chen menyelinap keluar dari lubang naga hidup dan harimau animasi lagi, dan melihat sekeliling sebelum memasuki malam yang gelap. Ah! Ah! Segera, ada jeritan di sudut hutan tandus yang tidak diketahui. Ia, ya, Ye Chen memulai tindakan mengetuk orang dan menimbun terlalu banyak. Dengan kemampuan cambuk besi yang sombong, ada banyak harta orang Yin. Seperti beberapa kali sebelumnya, dia mengambil semua harta para murid batin itu, dan tidak lupa menanggalkan pakaian mereka sebelum pergi. Dan satu hal yang persis seperti yang diharapkan, yaitu sebelum murid batin itu tersingkir, mereka dengan cerdik akan memasang jimat pelacakan padanya. Ini mungkin dari Kong Chao dan yang lainnya. Hanya saja Ye Chen, yang pernah menderita kerugian, tidak akan dibodohi untuk kedua kalinya. Dia menghancurkan tracking talisman di tempat. —Aku akan bertindak baik denganmu! — Mencibir, Ye Chen menghilang lagi. —Ah! Ah! Tidak butuh waktu lama untuk jeritan seperti itu terdengar lagi. Murid dalam dari tim tiga orang dirobohkan, Kemudian ditelanjangi, diikat dengan tali peri, dan kemudian dilepaskan oleh Mik Xiang. Dia tertidur dan akhirnya dikubur di dalam tanah. Ah! Ah! Di tengah malam, hutan sepi yang seharusnya sunyi dan hening, menjadi sangat gelisah. Di sudut-sudut tertentu dari hutan yang sepi, akan selalu ada jeritan dari satu atau lain jenis. Saat murid batin terus dipukul Ye Chen, mereka akan tertegun dan terkubur hidup-hidup. Kong Chao dan yang lainnya dapat menggunakan semakin sedikit orang, sehingga pada akhirnya, pada dasarnya mereka bertiga dibiarkan sendiri. Ke atas. Malu, sangat memalukan, ketiganya meraung ke langit, dan wajah mereka menjadi lebih mengerikan dari yang lain. Awalnya, mereka mengira bahwa disiplin magang di lingkungan kondensasi kondensasiki tidak akan mampu mengubah gelombang besar. Bahkan di sekte luar reputasi kecil, di mata mereka itu bukan apa-apa. Hanya saja setelah serangkaian hal terjadi dalam dua hari terakhir, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Ye Chen, disiplin magang, dan bahwa dia diremehkan begitu saja. Ye Chen seperti hantu, jadi mereka tidak bisa menemukan jejak sama sekali. Satu-satunya kesempatan bagus adalah membiarkannya melarikan diri. Murid batin yang bermartabat dekat dengan murid batin yang ke-100, ditambah tiga matahari sejati, lingkungan babak belur dan kelelahan oleh lingkungan kondensasi. Qi. Sehingga saat ini hampir seratus murid batin yang telah diutus kini hanya tersisa kurang dari sepuluh orang. Bagaimana mereka tidak marah jika Anda menangkap Ye Chen? Bagus untuk mengatakan jika ini, jika Anda tidak bisa menangkapnya, mereka adalah bahan tertawaan terbesar dari sekte dalam. Saat ini Ye Chen yang membuat mereka kesal telah menemukan hutan gulma itu di sini. Melihat sekeliling, tidak melihat siapapun, Ye Chen mengeluarkan sekeranjang ranjau dan kemudian dengan hati-hati menguburnya di tanah. Setelah menyelesaikan ini, dia mengeluarkan wewangian ajaib, dan dengan cerdik mengaturnya pada perem gulma, dan kemudian jarum perak beracun. Setiap tautan direncanakan dengan hati-hati. Setelah mengatur selama satu jam, dia pergi dari sini, sekarang, aku akan menjagamu. Berjalan-jalan di hutan sepi, Ye Chen melihat siluet kabur. Kong Chao! Meskipun siluetnya samar-samar, Ye Chen sekilas masih mengenali orang itu sebagai Kong Chao. Sekarang, Kong Chao sendirian. Iya, adik seperguruan laki-lakinya dipukuli oleh Ye Chen batch demi batch dan sekarang tidak ada siapa-siapa. Seperti dia, Zhuo Qiuming dan Jiang yang juga sama. Karena kekurangan tenaga dan hutan tandus terlalu luas, jelas berkumpul bersama untuk menemukan Ye Chen akan mempersempit ruang lingkup, sehingga mereka bisa bertindak sendiri-sendiri, sehingga pencarian bisa diperluas. Jangkauan! Dan Ye Chen menginginkan efek ini, yaitu membiarkan mereka berdiri sendiri dan bertarung sendirian. Dia tidak akan pernah takut pada Kong Chao. —Nak, tuan muda, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. — Mencibir, Ye Chen mengayun keluar, dan menghilang lagi dengan desir, sengaja tidak menahan aura, agar Kong Chao sadar. — Ye Chen! Dia sangat akrab dengan napas Ye Chen, dan sesak napas di hatinya tidak ada tempat untuk melampiaskannya, jadi Kong Chao menyusul tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Kong Chao mengenai umpannya, Ye Chen sengaja melambat, dan tepat ketika Kong Chao hendak mengejar, Ye Chen mempercepat lagi. Segera setelah keduanya mengejar dan melarikan diri, mereka secara bertahap mendekati perangkap yang dipasang oleh Ye Chen terlebih dahulu, dan Kong Chao, karena amarahnya, jelas melupakan sesuatu, yaitu untuk memanggil Zuo Kyu dan Jiang Yang. Bang! Segera, Kong Chao dibawa ke hutan rumput liar, dan Kong Chao, yang mengendurkan kewaspadaannya, menginjak bom ranjau yang telah dikubur sebelumnya oleh Ye Chen. Itu diledakkan di tempat, dan ketika mengenai tanah, ranjau darah kedua sudah meledak. Bang! Bang! Bang! Kemudian, suara gemuruh terdengar satu demi satu, Kong Chao meledak dan malu. Saat dia terhuyung-huyung, dia menginjak jarum racun yang diatur dengan hati-hati oleh Ye Chen. Sebelum dia bisa bereaksi, wewangian yang telah diatur sebelumnya juga melayang ke lubang hidungnya. Ye Chen, sialan kamu! Raungan bergema di hutan, Kong Chao sedikit pusing dan tubuhnya bergetar. Pada saat ini, Ye Chen muncul entah dari mana, Melambai dan melemparkan selusin bom asap, bom asap meledak, dan tiba-tiba ada kabut hitam, menjebak Kong Chao di dalamnya. Menstabilkan pijakannya, Kong Chao segera menyegel-segelnya dan menunjukkan teknik rahasia angin, mencoba menerbangkan asap hitam. Lihat gerakannya, Ye Chen menyerangnya dengan tiba-tiba, menyela gaya serangannya, lalu berbalik dan lari. Kemana harus pergi, Kong Chao sangat marah, dan panggilan keluar dari artefak spiritual sumber kehidupan, melangkah keluar dan dihentakkan. Aku tidak ingin pergi. Di depan, Ye Chen yang baru saja melangkah maju berbalik lagi. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, kabut putih menyebar tanpa memihak di wajah Kong Chao dan melihat lebih dekat. Ini adalah jenis kapur putih khusus untuk pembudidaya. Anda, Kong Chao jelas tidak menyangka bahwa Ye Chen akan memberinya tipuan seperti itu. Anda harus tahu trik para pria dingin ini. Biasanya itu adalah metodenya yang biasa, tapi sekarang dialah yang kedinginan. Namun, Kong Chao berada di alam matahari yang sebenarnya, meskipun bubuk putih yang dihaluskan secara khusus ditujukan pada pembudidaya, itu hanya membutakannya kurang dari satu detik. Hanya saja, dalam waktu kurang dari sedetik, Ye Chen sudah mengayunkan cambuk besi dan menghantamkannya dengan kuat ke kepala Kong Chao. Ah! Teriakan itu tiba-tiba terdengar, dan cambuk besi itu memang sombong. Itu adalah gerakan Kong Chao, dan itu juga mengeluarkan darah dari tujuh lubang, dan Ye Chen yakin bahwa pikirannya sekarang seperti panci peledakan, dan perasaan itu seharusnya luar biasa. Biarkan kamu berkomplot melawanku, teriak Ye Chen, melangkah maju dan menendang selangkangan Kong Chao dengan ganas. Um! Saudara kedua diserang, melihat wajah Kong Chao, seluruh wajahnya memerah, tidak tahu apakah itu menyakitkan atau mati lemas. Khawatir akan perubahan, Ye Chen tidak memberi Kong Chao kesempatan untuk bereaksi, jadi dia menggoyangkan cambuk besinya lagi dan memukul dahi Kong Chao satu demi satu. Ah! Kepala Kong Chao pecah-pecah darah, terutama dengungan di benaknya, dan rasa sakit yang tajam di jiwanya, yang membuatnya tidak sadarkan diri, bahkan tidak bisa berdiri, dan akhirnya ditangkap oleh Ye Chen. Seluruh karakter besar cambuk itu berbaring dan jatuh pingsan di tempat. Setelah menjatuhkan Kong Chao, Ye Chen membalikkan tangannya untuk mengambil cambuk besi. Kemudian, dia naik turun tangannya dan menjelajahi tubuh Kong Chao sepenuhnya. Secara alami, pakaian Kong Chao juga dilucuti. Celana tersisa. Setelah melakukan ini, Ye Chen mengikat Kong Chao dengan tali peri seperti Zonzi, dan kemudian tidak lupa menggunakan Mixiang untuk membuatnya tertidur, dan akhirnya melemparkan barang-barang itu terlebih dahulu ke ruang penyimpanan. Kong Chao, begitu saja, dikubur hidup-hidup. Tidak apa-apa, kamu tidak akan mati. Ye Chen menepuk tanah, tidur. Saat Anda bangun, Anda akan menemukan bahwa dunia ini tidak masuk akal. Menyelesaikan Kong Chao, Ye Chen pergi dari sini secepat mungkin. Segera setelah itu, satu siluet muncul di sini. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa itu adalah Jiang Yang. Melihat kekacauan di tanah, Jiang Yang sedikit mengernyit. Ada pertempuran besar di sini. Setelah melihat sekeliling, Jiang Yang berbalik dan pergi. Mungkin tidak disangka Kong Chao dimakamkan di sana dan tidur di bawah pohon dengan leher bengkok tidak jauh dari situ. Adapun Ye Chen, ia menemukan tempat di mana burung tidak buang air besar dan menggunakan semua sisa bom ranjau darat, bom asap, del, dan bersiap untuk memutar ulang Zhuo Qiuming dan Jiang. Atau salah satunya. Bahkan, dia bisa saja meninggalkan hutan tandus sekarang. Sekarang, di hutan tandus ini, selain dia adalah Zhuo Qiuming dan Jiang Yang, mereka berdua sedang mencarinya di hutan tandus saat ini, dan dia dapat sepenuhnya pergi tanpa melepaskan lengan bajunya. Alasan mengapa dia tidak pergi? Hanya ingin merampok Zhuo Qiuming dan Jiang Yang. Jika Zuo Uming dan Jiang Hao tahu tentang pemikiran anehnya, ekspresi seperti apa itu? Segera, jebakan dipasang, dan Ye Chen keluar lagi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali lagi, dan dia memimpin seseorang kembali. Orang itu adalah Jiang Yang yang pernah muncul di hutan Gulma sebelumnya. Bang! Bang! Bang! 30 detik kemudian, Jiang Yang dibombardir oleh Ranjau Darat. Diikuti oleh bom asap, dupa wangi, dan jarum beracun. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Jiang Yang raung menembus hutan. Kamu memprovokasi aku dulu. Ye Chen tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan, jadi dia menjatuhkan Jiang yang dengan rapi. Sama seperti Kong Chao, Jiang yang tidak bisa lepas dari perampokan. Ayo, kalian berdua akan menjadi temanmu. Ye Chen membawa Jiang yang ke tempat di mana lubang itu dikubur hidup-hidup, dan kemudian lubang besar itu dilucuti, dan pakaian yang sama yang dilucuti Jiang yang melemparkannya. Isi tanah, Ye Chen menepuk pantatnya dan pergi. Kalau begitu, selanjutnya kamu, Suo Qiuming. Dengan mencibir di sudut mulutnya, Ye Chen melihat ke arah hutan Tandus, seolah-olah dia bisa melihat Zhuokyu dari kejauhan Ming wajah mengerikan itu. Kali ini, Ye Chen tidak memasang jebakan apapun untuk pria dingin itu. Sampai sekarang, dia ingin melawan matahari yang sebenarnya secara frontal, tetapi skenario sebelumnya jelas tidak tepat. Sekarang, dia dan Zhuokyu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di hutan Tandus ini. Tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Dia pikir ini adalah kesempatan yang bagus, dan dia juga ingin tahu jika dia tidak terlibat bisakah kekuatan jebakan dan jalur iblis dapat mengalahkan Zuokiu Ming di alam matahari sejati. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ye Chen berbalik dan berjalan menuju malam yang gelap. Pada saat ini, Zuokiu Ming, yang masih mencari jejak Ye Chen di hutan, menjadi semakin marah, dan semakin tercekik. Dia memiliki kekuatan roh yang kuat, tetapi dia tidak memiliki cara untuk melampiaskannya. Tidak tahu berapa lama sebelum Zuokiu Ming mengeluarkan jimat transmisi suara. – Apakah kamu sudah menemukan jejaknya? – Zuo Qiuming menanyakan jimat transmisi suara. – Hanya saja, untuk waktu yang lama, dia tidak mendengar jawaban Kong Chao dan Jiang Yang, yang membuat alisnya sedikit mengernyit, dan bertanya lagi, – Bagaimana menurutmu? Apakah Anda menemukan jejak Ye Chen? – Untuk pertama kalinya, tidak ada suara pada jimat transmisi suara. – Bagaimana dengan orang-orang? – Zuo Qiuming mengerutkan kening lagi, mungkinkah Ye Chen telah memasuki Sekte Dalam, dan Kong Chao serta Jiang Yang telah pergi karena mereka tahu Ye Chen telah pergi. Berpikir dengan ide ini, kalian dua bajingan, saya tidak tahu akan meluangkan waktu untuk menangis, menyebabkan saya masih berjuang untuk menemukan di sini. Yoyo -yo. Begitu kata-kata Zuo Qiuming jatuh, ada tawa yang menarik tidak jauh di depannya. Kakak Zuo, apa yang membuatmu begitu marah? Ye Chen, melihat Ye Chen, mata Zuo Qiuming tiba-tiba menyipit. Kamu masih di hutan tandus. Kakak senior Zuo berpikir, adik muda ini, di mana aku harus berada? Ye Chen berjalan perlahan, berhenti sedikit dan tersenyum pada Zuo Qiuming. Aku tidak peduli di mana kamu seharusnya berada. Karena kamu masih berada di hutan tandus, karena kamu berani tampil di hadapanku, kamu tidak harus pergi hari ini. Melihat Ye Chen, hati Zuo Qiuming mati lemas luar biasa, dan sikap yang mengesankan dari alam matahari sejati pecah dalam sekejap, meniup rambutnya ke langit. Benar-benar, Ye Chen mencibir, memutar lehernya sambil berkata, Ayo, kalau begitu! Lajang! Nada yang besar, Zuo Qiuming sangat marah dan tertawa, dan segera melangkah keluar, dan segel besar melesat di udara. Mata Ye Chen bersinar terang, dan dia tidak mundur tetapi maju. Truki ditanamkan di telapak tangannya, dan ada air mata kilat di antara jari-jarinya, dan dia bergegas maju dengan telapak tangan yang kuat. —Bang! Dengan telapak tangan yang keras, keduanya mengerang dan mundur. —Aku tidak peduli seberapa kuat kamu, tapi di mataku, kamu tetap bukan siapa-siapa! Teriak Zhuokyuming, kelima jarinya sudah terbuka, ditekan ke tanah, lalu menarik keluar bumi dari tanah. Udara naga berubah menjadi bentuk naga ungu dan meraung ke arah Ye Chen. Tetapi ketika melihat Ye Chen, dia melakukan tindakan yang sama, merentangkan lima jarinya ke tanah, mengeluarkan energi naga bumi dari tanah, dan berubah menjadi bayangan naga emas, dan naga ungu, Zuo Qiuming tertegun. Mengaum. Mengaum. Kedua bayangan naga itu serupa dalam cara yang mengesankan, dan berlawanan di udara, sulit untuk membedakan keduanya. Di mana kamu mencuri teknik naga bumi, Zuo Qiuming berteriak keras. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen dalam kondensasi Qi juga dapat menggunakan teknik rahasia misterius ini. Harus tahu teknik rahasia ini. Pasti tidak lebih dari lima orang dalam teknik ini di seluruh sekte Hengye, dan di antara lima orang ini, tidak ada Ye Chen. Ingin tahu, aku tidak akan memberitahumu. Ye Chen tersenyum santai. Kalau begitu aku akan memukulmu. Zuo Qiuming sangat marah lagi, membalik tangannya dan mengeluarkan tangan Maestro Perak, menginjak tangga misterius dan langsung menuju Ye Chen untuk membantai dia, dan ada serangkaian di belakangnya. Gambar setelahnya. Zeng. Ye Chen juga mengeluarkan pedang Cixiao, tidak mundur tetapi maju, memberikan gayung bersambut dengan Zuo Qiuming. Paun. Pound. Suara benturan logam tidak ada habisnya, dan keduanya memiliki teknik rahasianya sendiri. Gerakannya juga tidak dapat diprediksi, dan untuk sementara waktu sulit untuk membedakan satu sama lain. Ye Chen tidak tahu dia melawan Zuo Qiuming, dia juga mempelajari teknik rahasia Zuo Qiuming. Teknik rahasia Art Dragon sebelumnya adalah seperti ini. Dia baru saja menyalinnya dengan mata Xian Lunyan, di mana dia mempelajari semua taktik naga bumi dari Zuo Qiuming. Ini juga alasan penting lainnya mengapa Ye Chen ingin tinggal dan menghadapi Zuo Qiuming. Itu untuk mempelajari teknik rahasia Zuo Qiming. Bang, lama-lama. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit dan mereka tidak saling mengalah. Adegan pertempuran itu juga sangat luas. Potongan-potongan pohon purba tumbang karenanya, dan batu-batu besar itu runtuh menjadi puing-puing. Segel Naga Bumi, mengguncang tinju gunung. Pukulan Azure Dragon, Kanglong. Konfrontasi teknik rahasia meningkatkan pertempuran antara keduanya. Zuo Qiming adalah alam matahari sejati dari yang asli, dengan kekuatan roh dan Tian yang melimpah. Pertempuran jangka panjang tidak akan pecah, dan misteri serta metode misterius tidak ada habisnya. Setiap kali dia bergerak, dia bisa meninggalkan bekas luka pada Ye Chen. Ye Chen ada di kondensasi Qi, tapi dia ada di Dan Hai. Meskipun truki tidak sekuat kekuatan roh, jumlah truki lebih baik daripada Zhuo Qiuming, dan itu juga merupakan tubuh berdaging yang kuat. Zhuo Qiuming menderita pertarungan jarak dekat dan banyak teknik rahasia. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertarung hampir seratus jurus, namun pertarungan tetap sengit. Orang aneh macam apa anak ini? Baru saat itulah Zuo Qiuming benar-benar mulai menghadapi Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kondensasi bisa bertahan begitu lama di tangannya tanpa kekalahan. Ini bukan apa itu keajaiban. Tidak heran langit dan bumi terbalik dengan sekte luar yang tinggi. Hanya dengan kekuatan ini, murid luar hampir tidak bisa mengalahkannya. Sepertinya rumor itu benar, Ye Chen memang memiliki kekuatan itu. Pikiran Zuo Qiuming melayang-layang. Ketika dia mendengar perbuatan Ye Chen di sekte luar, dia masih tidak percaya. Tetapi ketika dia benar-benar bertarung dengannya, dia menemukan bahwa basis kultivasi ini hanyalah disiplin magang dari puncak kondensasi Qi, yang merupakan jenius seperti monster. Kakak Zuo, kamu masih memiliki jarak pendek melawanku, kamu akan kalah total. Untuk sesaat mengalihkan perhatian, Ye Chen mengambil kesempatan untuk menggertaknya ke Zuo Qiuming. Mengaum! Mengaum! Segera! Raungan binatang itu terdengar, Ye Chen tampaknya telah menjadi binatang buas menuruni gunung, dan jalan keluar dari sarung tangan itu bahkan lebih aneh sampai kadang seperti harimau, kadang seperti kera ganas, kadang seperti singa, terkadang seperti serigala, mencakar, menepuk, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu secara bersamaan. Setiap sendi di tubuh menjadi senjata yang ganas. Selanjutnya, setiap kali dia merapalkan profound truth of bisfuri, bayangan ilusi dari bis muncul yang sangat misterius. Untuk pertama kalinya, Ye Chen menggunakan teknik bertarungnya yang mendominasi dalam jarak dekat. Zuo Qiuming sedikit terburu-buru untuk sementara waktu. Ah! Dengan raungan marah, Zuo Qiuming dengan paksa menahan pukulan Ye Chen, lalu menjauhkan diri dari Ye Chen. Sambil memunggungi, tangannya dengan cepat mencubit sidik jarinya. Tiba-tiba, di belakangnya, terdengar dentingan pedang, dan kemudian satu demi satu bayangan pedang ilusi muncul, padat, dan jumlah yang besar membuat kulit kepala mati rasa. Lihat Ye Chen mereka semua ketakutan tanpa henti. SUSUNAN PEDANG TERBANG. Mengikuti cewek ringan Qiuming, langit penuh bayangan pedang menunjuk ke arah Ye Chen, terbang keluar. SUSUNAN PEDANG TIANGANG. Ye Chen menunjukkan susunan pedangnya tanpa urutan tertentu. PAUN! PAUN! Pedang dan pedang itu memercik dan mengeluarkan suara dentuman. Kedua susunan pedang itu memiliki kelebihannya masing-masing, dan mereka masih saling terpaut. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Qiuming menyerang susunan pedang, sedangkan pertahanan Ye Chen adalah susunan pedang. UBAH AKU! Mengikuti seruan dingin Ye Chen, Qi Xiaojian menunjuk jari ke arah Zhuo Qiuming. Susunan pedang pertahanan Tiangang yang langsung berubah menjadi susunan pedang serangan. Zhuo Qiu disiapkan dan susunan pedangnya juga ofensif dan defensif. Setelah pertarungan, keduanya tidak mengambil banyak keuntungan dan Zhuo Qiuming juga kehilangan kesabaran dan menggunakan artefak spiritual sumber kehidupannya. Weng, kekosongan berdengung. Cermin Roh Zhuo Qiuming tergantung di langit, mekar dengan sinar cahaya yang menyilaukan, bersinar di malam yang gelap. Tekan. Teriak Zuo Qiuming dengan dingin, cermin roh bergetar hebat, sinar cahaya yang menyilaukan membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung, dan roh yang meluap bahkan lebih menyilaukan, kekuatan yang kuat. Langit berjatuhan. Aku meremehkannya. Ye Chen merasakan tekanan melonjak, dan begitu hancur sehingga dia terhuyung-huyung di tempat, seteguk darah menyembur keluar di tempat. Buka untukku! Dengan teriakan keras, dia dengan paksa meluruskan tubuhnya dan melawan penindasan alam roh. Tak satu pun dari tiga artefak spiritual yang bisa menekannya, apalagi sekarang hanya Zuo Qiuming saja. Ye Chen menahan tekanan dari cermin roh, Zhuo Qiuming tidak terkejut, dia langsung menggigit ujung lidahnya, dan setetes darah ludah bergabung ke dalam cermin roh. Tiba-tiba, sinar cahaya cermin roh berkembang, dan cahaya yang mengejutkan langsung menuju Ye Chen. Weng! Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan Tian Kue secara horizontal di depannya. Pound, Cahaya yang mengejutkan menghantam pedang Tian Kue dan memercik, dan getaran yang mengerikan membuat Ye Chen memuntahkan darah kembali. Ilmu Pedang Cermin Roh Zuo Qiuming dengan dingin menggunakan Life Source Magical Artifact untuk menggunakan teknik rahasianya yang kuat, satu demi satu tembakan kejutan yang menakutkan, dan setiap kekuatan yang hebat sangat kuat. Siapapun cukup untuk menembus tubuh Ye Chen. Ye Chen bergerak, sambil menghindari, dia melambaikan Tian Kue untuk memblokir. Paun! Paun! Percikan terus-menerus dimusnahkan di pedang Tian Kue. Itu tidak mengecewakan Ye Chen. Tebal dan keras dan belum pecah. Namun, karena ini, dia dipukuli hingga muntah darah dan mundur. Dengan dasar kultivasinya saat ini, Melawan teknik rahasia artefak spiritual benar-benar tidak berlaku. Berapa lama Anda bisa bertahan? Zuo Qiuming berteriak dengan dingin dan mengganti segelnya lagi. Tiba-tiba, satu demi satu cahaya mengerikan lintian jatuh menjadi satu, terkondensasi menjadi cahaya mengerikan yang tebal dengan ketebalan lengan orang dewasa dan ada jejak guntur dan kilat di atasnya, kekuatan yang luar biasa. Tiada bandingan. Melihat ini, Ye Chen menggenggam pedang Tianque dengan kedua tangan. Weng! Pria kokoh dan kokoh itu menghantam langit dan memukul pedang Tian Kue Ye Chen dengan kuat. Kang Dang! Lengan Ye Chen terluka karena shock, dan dia langsung kehilangan kesadaran. Karena lelaki kekar itu terlalu kuat, dia memukulnya setengah berlutut di tanah, lalu tenggorokannya terasa manis, seteguk darah keluar dengan liar. Ah! Yang Tian meraung, Ye Chen berdiri dengan paksa, dan sebuah bayangan naga terlempar ke langit. Paun! Cermin roh mengalami pukulan berat, dan berdengung dan bergetar. Karena itu adalah artefak magis sumber kehidupan, Zhuo Yu juga menderita serangan balik, dan darah menyembur keluar dari mulut. Anak ini benar-benar menahan artefak spiritual dengan tangan kosong. Zuo Qiuming menatap Ye Chen dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Kang Long, Kang Long. Ye Chen marah, setiap kali dia ditekan oleh artefak spiritual, biarkan dia melambaikan telapak tangannya tanpa lelah. Satu demi satu cahaya kemasan bayangan naga mengaum ke kehampaan, sehingga cermin roh yang stabil dipukul di ambang kehancuran, bahkan sinar cahaya yang mekar di atas telah banyak meredup untuk sementara waktu. Bawa ke bawah! Akhirnya raungan marah, Ye Chen melambaikan tangannya lagi, dan seni rahasia naga yang sombong menyerang dengan kuat. Weng! Tiba-tiba, seberkas cahaya dewa terakhir pada cermin roh dimusnahkan. Itu diambang kehancuran dan jatuh ke dalam kehampaan di tempat. Uh! Uh! Zuo Qiuming juga mengalami serangan balik yang kuat dan tidak dapat menghentikan pendarahan. Ayo bertarung! Ye Chen memaksakan cara melonjak ke langit, penuh energi dan darah, membunuh seperti singa buas, dan bahkan lebih sombong. Aku tidak percaya. Zuo Qiuming meraung, tidak dapat menerima kenyataan ini, rambut acak-acakan itu membunuhnya. Bang! Lama-lama, pertempuran mulai menjadi tragis. Keduanya pergi saat bertarung, terus-menerus mengubah medan perang, meninggalkan bumi dengan kehancuran. Pohon tidak berubah menjadi pohon, dan batu tidak berubah menjadi batu. Hutan ini benar-benar kacau. Ini adalah gambar berdarah. Ye Chen terluka parah, dan tubuhnya berlumuran selokan berwarna darah. Ada lubang darah di bahu dan dada kanannya. Ada juga bekas pedang di belakang tulang punggungnya, yang membuka daging dan darahnya, dan bahkan bisa melihat tulang darah yang terbuka. Adapun Qiuming, tidak jauh lebih baik. Rambut acak-acakan berdarah, seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Saat Fajar menjelang, pertarungan antara keduanya berakhir. Di kejauhan, itu adalah siluet kabur berdarah, bergoyang, dan bisa jatuh kapan saja. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah Ye Chen. Di kakinya, Qiuming terbaring di lubang berbentuk manusia. Dia jelas dilempar seperti ini oleh Ye Chen. Ini keahliannya, Zuo Qiuming tidak bisa lepas dari nasib buruk, dan kerangkanya patah. Lebih dari separuh organ dalam telah dipindahkan, dan bahkan darah yang keluar dari mulut penuh dengan organ dalam yang kecil. Hanya saja Zuo Qiuming belum pingsan, tetapi pupilnya menonjol, dan dia memandang Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa memikirkannya, dia yang selalu memuji menyendiri dan jauh akan dikalahkan ki kondensasi. Aku, aku tidak percaya, ini, ini tidak mungkin. Setiap kali Zuo Qiuming membuka mulutnya, darah menyembur keluar dari mulutnya. Kenapa kamu tidak berdiri dan bertarung lagi? Ye Chen memasukkan returning profound pill ke dalam mulutnya, lalu berjongkok, dan dengan sadar mengambil tas penyimpanan Zhuokiu Ming, di sekujur tubuhnya bayi naik turun juga tidak menariknya. Uh! Zhuokiu Ming yang memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Sampai jumpa lagi, Ye Chen melambaikan tangannya dan bergoyang menuju pintu keluar hutan yang sepi. Saat ini, pintu keluar hutan yang sepi masih penuh dengan siluet, ada yang gelisah, dan ada yang menikmati kesialan orang lain. Batas waktu tiga hari akan segera hadir. Murid batin memandangi langit yang cerah. Apa situasinya? Kalau begitu Ye Chen belum keluar, ada keributan di tempat kejadian, dan ada banyak diskusi. Seharusnya tidak. Si Ye Yun menyentuh dagunya, jika Ye Chen telah diselesaikan, Kong Chao dan yang lainnya seharusnya sudah keluar sejak lama. Tidak ada yang keluar dalam dua hari ini, mereka semua ada di dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, biarkan Tuan Muda melakukan perhitungan. Siong Erzuang pura-pura merentangkan jarinya, mencubit jarinya, dan berbisik di mulutnya. Beberapa bahasa burung yang tidak dapat dipahami manusia benar-benar seperti tongkat ajaib penipu. Kenapa aku punya firasat buruk? Huo Teng menggaruk kepalanya. Tunggu, ini memang aneh. Yue dengan ringan berkata, meskipun berpura-pura tenang, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu keluar. Dibandingkan dengan mereka, Kihau dan orang-orang itu menunjukkan senyum cemberut. Bahkan jika kamu kuat, kamu masih tidak bisa memasuki sekte dalam. Kamu mungkin menjadi pemborosan yang tidak bisa dikultivasi. Tunggu. Cepat atau lambat, Anda akan mati daripada hidup. Di awan? Chu tidak bisa duduk diam. Batas waktu tiga hari semakin dekat. Jika Ye Chen tidak keluar, dia hanya bisa tinggal di sekte luar selama tiga tahun lagi. — Kamu bocah bau, itu membuatku takut setiap saat. Setelah berkata dengan marah, Chu melihat ke arah pintu keluar hutan tandus lagi, dan tangan batu giok di lengan tidak bisa membantu tetapi dicengkeram dengan erat. — Saudari muda, aku akan keluar saat waktunya keluar. Di samping, Daoxuan Daois seperti orang yang baik-baik saja, minum anggur kelas bumi dengan santai, kemarilah, cicipi, ini yang saya hargai dari anggur berkualitas berusia sahabat Aku sedang tidak mood. Cu memelototi Daoxuan Daois dengan ganas, dan berkata dengan marah, kamu tua kentut, jika Ye Chen tidak bisa keluar, kelihatannya bagus untukmu. —Eh! Mendengar ini, mulut Taois Daoxuan berkedut, ini. Apa hubungannya denganku? Seseorang telah keluar, seseorang telah keluar! Ketika keduanya berbicara, lebih dari satu berteriak dari bawah. Tiba-tiba, Mata semua orang melihat ke arah pintu keluar dari hutan tandus. Di sana, siluet merangkak dan berguling, itu adalah Ye Chen. Tuan, tolong! Ye Chen berlari dan melolong serigala. Mungkin dia berlari terlalu cepat. Seperti seekor anjing menggerogoti lumpur dan jatuh ke tanah, tetapi dia tidak punya waktu untuk menamparkan tanah, jadi dia bangkit dan lari menyelamatkan diri. Kamu masih tahu bagaimana caranya keluar, kata Cu dengan marah. Meskipun dia berkata demikian, dia masih berjalan dalam kehampaan. Hanya saja ketika dia melihat pemandangan di belakang Ye Chen, itu adalah konsentrasinya, tetapi juga terhuyung-huyung, hampir jatuh ke dalam kehampaan. Ini, bagaimana situasinya? Apa yang terjadi pada Paman Chu Xuan? Semua orang terkejut, dan tanpa sadar melihat ke arah punggung Ye Chen. Semua orang menemukan bahwa masih ada orang yang mengejar Ye Chen. Harus dikatakan bahwa ada banyak orang. Lebih tepatnya, masih banyak orang tanpa busana. Saat ini, mereka mengejar Ye Chen seperti anjing gila. Benar? Orang-orang itu semua adalah murid batin yang dikirim ke hutan tandus dan dikubur hidup-hidup oleh Ye Chen, karena misi yang bisa membuat mereka tidur dalam waktu terbatas, sehingga mereka bangun dari kubur. Setelah merangkak keluar, dia mengejar Ye Chen seperti orang gila. Uh! Ketika melihat murid batin ini yang hanya mengenakan celana bermotif bunga, Taoist Daoxuan yang masih minum teh dengan santai, menyemprot 30 kaki dengan minuman di tempat berapa tinggi. Ah! Semua murid perempuan dan penatua perempuan menutupi mata mereka di tempat. Semua murid laki-laki dan tetua laki-laki meluruskan pandangan mereka di tempat, dan sudut mulut mereka berkedut lebih dari selusin bola balik. Ini, ini terlalu terlepas dari hukum dan moralitas alam.